pola sudah dipantau oleh kepala PLT kepala dinas pendidikan provinsi. Nah berkaitan dengan pelaksanaan PJJ kita di era pandemi, nah, ada beberapa hal yang ingin disampaikan kegiatan ini. Di PJJ ini ya sudah tentu ada jadwal yang dibagikan oleh Wakasek Kurikulum, ya dimana sekolah-sekolah menyelenggarakan kepada Wakasek Kurikulum untuk eh, apa namanya? merancang ya jadwal tersebut atau kegiatan-kegiatan pelaksanaan PJJ kita. Nah, di dalam pelaksanaan tersebut tentunya uh, berdasarkan ya, dari yang kita buat dari SMA 2 itu mungkin ada berbeda dengan sekolah lain. Tapi kemarin usulan dari kepala dinas atau pelantik kepala dinas. Kita diharapkan itu uh, mulainya pukul 7. ya jadi pukul tujuh daftarnya. Nah, dan bahkan ada informasi lagi untuk uh, mengawasi siswa, mengendalikan siswa dalam PJJ supaya tidak mengikuti kegiatan lain. Mungkin sudah ada tahu, Bapak Ibu, kemarin ketahuannya, apalagi hari ini. Sedengar ini ada lagi kegiatan demo, ya, nggak tahu di Palangkaraya itu malah diharapkan sampai jam satu, tapi susah dari komunikasi dengan wakil kurikulum tergantung orang tuanya saja lagi atau pesan-pesan Bapak Ibu di dalam BBM selain BBM saya menyampaikan karakter atau eh, keadaan mereka ya, bagaimana menjaga diri karena sudah ada di media itu eh, para siswa ikut demo ya. karena tidak dibolehkan siswa pelajar ya sebenarnya mahasiswa juga nggak boleh, tapi ya mahasiswa beda dengan pelajar. Nah, saya harapkan di PJJ ini eh, Bapak Ibu bisa eh, menyampaikan materinya yang mana dikatakan oleh Menteri itu belajar merdeka. Ya. Meskipun jadwalnya sudah ada di apa namanya waktunya juga dikurangin, tetapi bagaimana Bapak Ibu mengolah di PBM tersebut supaya anak itu enjoy, ya happy, itu yang dikatakan oleh Menteri nah inilah uh, tugas bapak ibu sekalian ya. untuk apa namanya membuat anak itu merasa nyaman jadi materi, materi yang disampaikan itu, itu mengena ya. meskipun, meskipun tidak semua kurikulum ya, sudah tahu ya target dari kurikulum itu yang dicapai ya, tetapi ketuntasan tetap kita inginkan kepada siswa ya, kita tekankan ya, itu tadi nah dalam hal ini juga kalau ada masalah misalnya siswa ada yang tidak masuk Ya, ini. Nah kebetulan juga dinas meminta laporan kita Meminta laporan sekolah melalui sekolah mendelegasikan kepada wakase kesiswaan berdata siswa dari awal sampai sekarang yang tidak aktif PJJ Fotonya alamatnya dengan siapa dia tinggal Nah itu bapak ibu laporkan khususnya wali kelas Ya, Nah termasuk siswa yang hadir di PJJ jadi itu nanti ada fotonya seperti yang sekarang kita alami ya. jadi kelihatan gambarnya jadi bukan gambar yang apa namanya visual biasa tetapi adalah yang memang live-nya ya. yang gambar bergeraknya yang langsung gitu ya jadi itu yang di screenshot atau di foto melalui HP nah itu wali kelas yang tentang pembelajaran bisa punya siapa misalnya jumlahnya satu rombel atau satu kelas itu empat puluh jadi empat puluh itu kelihatan fotonya Ya, Nah nanti juga Kita akan laporkan sekolah. Nah hasil dari laporan Bapak Ibu itulah Nanti akan dicek oleh dinas Nah Bapak Ibu akan cross cek Kalau memberikan laporan misalnya Tidak ada gambarnya Nah nanti ditelepon Tolong HP-nya dihidupkan Nah saya akan memberikan nomor HP tersebut Kalau diminta oleh Kepala Dinas Nah ini Bapak Ibu Saya beritahukan saja sekarang Ya, Jadi tolong wali kelasnya Entah itu dari PBM siapa saja satu kelas, misalnya 40, foto 40 itu semuanya absennya ada sensinya, hadirannya. Nanti kalau tidak ada, Bapak Ibu berikan klarifikasi di situ akan dicek oleh dinas. Dinas akan menanyakan, pasti menanyakan ke saya minta nomor Bapak Ibu Bapak Ibu yang jelaskan, kan sampaikan apa yang dilaporkan bapak Ibu. Nah, melalui wali kelas ya. Nah, sekolah dalam hal ini sudah mendelegasikan diminta itu wakasi kesiswaan. Kalau masalah sudah ada, Bu Seni itu apa Nah, tolong ya saya selaku kepala sekolah sudah menyampaikan. Selebihnya tergantung Bapak Ibu. Nah, kemudian juga di dalam karakter siswa. Ya, dalam hal ini karakter dan termasuk penampilannya, bisa dilihat ada yang panjang, kemarin saya tegur kelas 12. Nah tolong Bapak Ibu, berarti kalau tidak bisa menegur anaknya berarti tidak berhasil kita. Kepala sekolah juga tidak berhasil. Tidak berhasil memberikan keyakinan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu juga tidak berhasil meyakinkan siswa. Berarti kita gagal. Tentu apa namanya Kenapa kita tidak bisa Ya, tidak ya berangkat Bilang input saja ya kan Di pelanggaran yang banyak Ya, steril saja Saya Se juga sedang Kita asal protokol Insya Allah tidak apa-apa Tidak terjadi apa-apa Nah, itu Kemudian Eh, eh, siswa tadi ya yang tidak aktif itu dilaporkan itu apa namanya ini sudah dengar dari kesiswaan ada siswa yang tidak aktif itu berkomunikasi dengan orang tuanya benar ya Ya, terputus ya inilah uh, kendala dalam uh, daring. Ya, tolong itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang di lapangan. Ya, bagaimana uh, kita meskipun daerah era tetap kita laksanakan BBM kita dengan baik meskipun tadi target kurikulum Nah satu lagi. Ini ada yang lagi siswa meninggal karena PJJ Nah itu Bapak Ibu tolong Sebenarnya kita lima Akat tiga belas Itu tidak terbebani tugas dengan berat Jadi jangan sampai tugas Nanti dibahas di sini Anak-anak itu berapa apel? Ya kan? Ini saya dengar dari bukan di sekolah kita saja. Nah. Jadi, jadi akibatnya mereka akan beralasan karena PJJ. Padahal mungkin karena yang lain juga ada, ya. Sama kan jadi pembelajaran inti sinyal. Sekira selesai itu, Ya, dibagi di dalam 30 menit. Ya, oke. Okay. Terus kira itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga kita kemarin segala sesuatu di sekolah ini ada membuat uh, pendanaan ya dalam kegiatan kita otomatis berkaitan dengan dana juga tidak manajemen yang uh, apa namanya administrasi saja tetapi adalah support dana nah dana kita kemarin sebenarnya BOS dan uh, BPP BBP itu mungkin sudah mengetahui Bapak-Ibu Ya. Di situ langsung kita saling sambung menyambung memberitahukan informasi kepada siswa dan kepada orang Jadi tahun ini kita turun ya, dari yang tahun tadi berjumlah 2,5 sekarang 1,5 Nah otomatis program-program lain juga tidak ada Cuma ada kabar baiknya di sini komite jadi kita tekankan kepada komite jadi yang di luar BPP dengan bos, silakan Bapak Ibu membuat usulan ke Komite itu saja. Ya. Jadi diberitahukan juga kepada siswa, kegiatannya seperti itu. Ya. begitulah. Karena RKS tidak dibuat satu orang saja, Bruno, tapi adalah dari sekolah, Komite, ada orang tua. Nah, itulah hasilnya kemarin ya suka, tidak suka begitulah keadaannya jadi kita jadi ada turun baik kita memberikan kebijakan lagi ya, ya relaksasi berkaitan dengan pembayaran itu tadi nah kuranglah dia jadi tapi ya itu tadi kurangnya seratus ribu jadi 150 ya. nah kurangnya nanti itulah yang bapak ibu bisa buat di proposal ya atau apa konsultasi komunikasi dengan komite itu sudah di dalam itu bisa dilaksanakan. Yang di luar itulah nanti kekurangannya. Ya. ya. kita dalam hal ini tidak memikirkan dana juga, tapi tetap semangat, diharapkan seperti itu. Saya kira itu saja nanti bisa dijelaskan tentang PJJ tadi, termasuk perubahan oleh wakasi kurikulum, termasuk juga laporan keadaan PJJ kita oleh wakasi kesiswaan yang diminta oleh dinas kepada Bapak Ibu nanti. Itu saja, semangat terus, tetap sehat, uh, protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Ya. Uh, itu saja, terima kasih. Dikurang, maaf, terima, uh, terima kasih disampaikan kepada bapak, -Bapak Kepala Sekolah atas informasi yang penting demi kelangsungan PGD kita di era pandemi ini. Baiklah, untuk berikutnya informasi-informasi yang akan disampaikan oleh Bapak-Ibu Wakil Kepala Sekolah. Untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Wakil Urusan Kurikulum kepada yang terhormat Bapak Inyoman Arjana Arta SPJ waktu disediakan. Hey, terima kasih Bapak eh, Patur selaku membawa acara eh, Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Nibudua Palangkaraya. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Yang saya hormati eh, eh, Kornator BK Bapak Patur Kemudian Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Palangkeraya Kemudian yang saya hormati juga Kepala Kepala Usaha SMA Negeri 2 Palangkeraya Serta Anak-anakku kelas 12 Yang ada join pada saat ini Yang Saya banggakan Oke jadi E, pada saat ini mungkin yang pertama itu mengenai evaluasi e, pembelajaran jarak jauh ya Yang telah dilaksanakan e, Dalam evaluasi PJJ ini memang saya sudah menerima banyak apa, WA dari orang tua dan siswa Ya sampai saat ini juga saya belum hapus juga ya karena itu nanti kalau ada yang bertanya nanti akan saya apa saya akan jadikan sebagai bukti bahwa memang ada perbuahan dari orang tua dan siswa bahwa ya eh, bapak ibu guru ini nggak semua ya ada beberapa jadi kita tidak apa mengambil kesimpulan secara umum gitu ya. Tetapi memang ada beberapa guru eh, memberi apa dalam melaksanakan pembelajaran itu hanya menggunakan Google Classroom sehingga namanya Google Classroom mengirim materi di si penugasan juga namanya membaca tambah lagi ada evaluasi penugasan juga Nah oleh sebab itu ya Eh, saya menyampaikan kepada orang tua Bahwa hal ini akan saya sampaikan Melalui rapat ini ya. Jadi solusinya gini Bapak Ibu eh, Kita berharap Karena sesuai dengan apa, Permintaan dari eh, Bapak Telti Kadis dinas ya, pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Bahwa eh, Yang dilaporkan itu Adalah screenshot dan bukti eh, jujuinnya peserta didik kita. Dan itu memang sudah ditampaikan oleh eh, Ibu wakasek eh, Kesiswaan, karena memang surat yang terakhir, bukan surat ya, edaran yang terakhir melalui WA, ya, di sana saya baca memang dengan titik bahwa di bawahnya ada Cici plt Kadisdik Provinsi Kalimantan Tengah. Ya di sana eh, mengharapkan agar eh, laporan itu dalam bentuk screenshot, di mana screenshot itu harus ada eh, foto siswa, jadi kameranya harus diaktifkan plus daftar siswa-siswi yang ikut join. Nah, nah, oleh sebab, sebab itu, itu, untuk menyiasati itu <coughs> Karena waktu kita ini adalah Kalau satu kali bertemu itu sebanyak satu setengah jam Atau tiga jam pelajaran Dengan catatan bahwa satu jam pelajaran itu setara dengan 30 menit normal Maka harapan saya kepada Bapak Ibu <coughs> Agar tetap menggunakan aplikasi Aplikasi yang Sekiranya bisa bertatap muka secara langsung melalui virtual. Sekali lagi, harapan saya Bapak Ibu eh, diharapkan dapat menggunakan aplikasi yang dapat bertatap muka secara langsung secara virtual. Nah, Deniknya seperti ini Bapak Ibu Kalau saya punya menggunakan denik seperti ini Yang pertama kadang-kadang saya menggunakan apa, Kalau saya menggunakan webek ya Karena webek itu lebih apa? Waktunya lebih lama daripada Jum kalau Jum mungkin 40 gitu ya Kalau saya di webek itu mungkin sekedar 45 menit ini ya? lebih lama 5 menit Nah Kalau saya Biasanya eh, Kalau tatamuka itu mungkin Satu jam pelajaran yang 30 menit kadang-kadang memang full juga saya gitu kan bisa dari awal sampai akhir gitu tetapi kalau memang kira-kira memerlukan evaluasi maka kadang-kadang saya menggunakan uh, webek itu secara virtual itu uh, sekitar uh, satu uh, sorry, sekitar satu sampai dua jam pelajaran atau satu jam pelajaran rentangannya seperti itu bapak ibu tetapi tetap kita menyesuaikan dengan keadaan nah sisanya itu ya sisanya itu kadang-kadang saya lari ke Google Classroom ya, jadi sana kita kalaupun penugasan kita menggunakan Google Classroom jadi ketika siswa menggunakan Google Classroom harapan kita agar Bapak Ibu tetap stand by situ siapa tahu nanti ada siswa yang belum paham oleh sebab itu, maka Bapak-Ibu bertugas sebagai apa, palistat, apa, fasilitator untuk memberikan pengarahan dan membimbing siswa. Nah, itu kalau saya, gitu. Jadi harapan saya juga Bapak-Ibu agar bisa melaksanakan hal yang sama sehingga ketika nanti Bapak Kepala Dinas minta data, kita punya Bapak-Ibu. Nah, nah itu mengenai uh, Evaluasi PJJ Nah kemudian Yang, yang kedua Di pemantauan PJJ ini Ini dilaksanakan oleh Yang pertama uh, Bapak Kepala Dinas Deltik Kepala Dinas Kemudian oleh Bapak Pengawas Pembina Dan oleh Bapak Kepala Sekolah Nah untuk Bapak Kepala Dinas Itu hanya melakukan pemantauan ya, Karena Bapak Kepala Dinas Pernah e, berkunjung ke sekolah kita Dan saya catat semua Apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Nah jadi Waktu itu ada Bapak Kepala Sekolah Kemudian Ibu Wakasek Kesiswaan Kemudian Ibu Wakasek e, Star Plus, Ada waktu itu jadi ada beberapa hal yang disampaikan dan itu sudah eh, kami catat gitu ya. Dan ini akan kami sampaikan Jadi, Jadi intinya adalah bahwa, bahwa eh, dari segi jadwal Pengaturan jadwal eh, itu sudah bagus Cuman masalahnya adalah di waktu Bapak Ibu ya, Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi bahwa kita mulai, pukul, apa, mulai belajar pukul 07.30. Nah harapan Bapak Kepala Dinas kita melaksanakan proses pembelajaran dimulai pukul 07.00. Nah kalau kita mulai pukul 07.00. Maka istirahat itu masuk ke eh, pelajaran yang kedua. Yaitu mulai pukul 09.30 sampai pukul 11.00. Nah, oleh sebab itu kemungkinan untuk jadwal memajukan jadwal apa waktunya mungkin bisa kita apa eh, laksanakan. Tetapi ada di terakhir pesan dari Pak Kadis ya bahwa jika memungkinkan maka bisa dilaksanakan sampai pukul 13.00. Nah, kalau melihat dari aturan yang ada, kalau sampai pukul 13.00, nah ini saya kurang paham ini. Ya, kurang paham. Artinya apa? Karena ada memang aturan sudah mengikat kita. Bahwa satu hari itu sebanyak enam jam pelajaran. Kemudian jumlah mata pelajaran, Caranya maksimum itu dua jam kedua mata pelajaran. Kalau sampai 13:00, saya nggak paham dari mana lagi ngambil waktunya. Kemudian mata pelajaran apa lagi? Kalau kita, kalau kita menggunakan waktu dari 07:00 sampai 13:00, maka pasti lebih dari enam jam pelajaran. Tetapi beliau itu hanya bersifat saran. Karena apa? Karena e, menurut yang saya baca, itu jika memungkinkan Nah, artinya apa? Karena kalimatnya jika memungkinkan, ya boleh kita gunakan, boleh tidak gitu. nah, nah, itu mengenai penambahan, uh, jam, penambahan jam belajar sampai 13.00 Nah, oleh sebab itu mungkin saya fokus pada uh, mulainya jam pelajaran Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak, bapak, bapak sekolah, sekolah Tadi kemungkinan ya mungkin nanti kita mengeluarkan surat apa dari Bapak Kepala mengeluarkan surat edaran lagi tadi itu perihal e, pengubahan jadwal pelajaran yang seyogianya Sesuai dengan jadwal yang sudah beredar selama ini dari pukul 07.30 akan dimajukan menjadi pukul 07.00 ya karena memang itu disampaikan oleh Pak Hadi secara langsung dan edaran melalui edaran melalui itu waktu ya. Kemudian pemantauan tadi sudah jelas eh, Pak, sudah jelas saya sampaikan bahwa pemantauan yang dilaksanakan oleh eh, Kadis. Kemudian yang kedua kita masuk ke supervisi Bapak Ibu. Nah supervisi ini ada namanya supervisi eksternal dan supervisi internal. Nah supervisi eksternal itu akan dilaksanakan oleh eh, Bapak pengawas pembina sebagai perpanjangan tangan dari eh, dinas yang bekerja sama dengan LPMP. Dan selama ini memang sudah ada uh, bapak kepala dinas apa bapak pengawas dinas sudah uh, melaksanakan supervisi beberapa kali ya. Nah kemudian kemarin juga beliau meminta jadwal lagi padahal jadwal memang sudah kita apa sampaikan beliau juga akan mengadakan supervisi dan bekerjasama dengan LPMP. Nah itu akan kita berikan oleh sebab itu maka saya sampaikan pada saat ini kepada bapak ibu agar tetap mempersiapkan diri jika ada apa supervisi. Karena apa? Karena di pada pada saat supervisi beliau itu tidak apa? tidak menggunakan rekomendasi dari kita. Nah, itu celakanya seperti itu. Tidak menggunakan rekomendasi dari kita. Tetapi beliau langsung melihat jadwal. Sama saja dengan ketika Pak Kadis memantau proses pembelajaran. Ya. Yang maunya saya, saya aja dipantaukan gitu Cuman masalahnya beliau itu tidak mau Makanya ketika beliau tidak Maka beliau mengatakan secara langsung kepada uh, Bapak kepala sekolah Beliau tidak akan membawa Kabit dan kasih Kenapa beliau tidak membawa Kabit dan kasih Beliau apa takutnya ketika akan Berkunjung ke sekolah Maka kabit atau kasihnya akan memberitahu kepala sekolah Sehingga mempersiapkan diri sekolahnya Jadi itu yang disebut dengan sedak Ya, Nah kemarin beliau sempat uh, mau masuk ke tempatnya Bu, uh, Bu Ani dan Pak Bijain Nah oleh sebab itu nanti beliau juga akan tetap memantau Kemungkinan menurut beliau, bisa saja beliau memantau dari kantornya sendiri Dari ruangannya Beliau hanya minta apa, meeting ID dan paskodenya nah nanti beliau akan bisa langsung ikut join pemantau proses pembelajaran nah itu mengenai pemantauan kemudian supervisi tadi yang dilaksanakan oleh pengawas pembina kita tidak tahu ya karena mendadak ini tadi kemarin saya juga di UA ya, akan mengadakan supervisi tetapi jadwalnya kita tidak diberikan karena kayaknya langsung mendadak mendadak gitu supervisinya nah kalau supervisi internal bapak ibu untuk supervisi internal memang terjadwal nanti ya nanti eh, Bapak kepala sekolah membuat jadwal ya mungkin melalui wakasek apa ya akan membuat jadwal supervisi nah supervisi akan dilaksanakan bulan Oktober sampai November untuk semester 1 Sekali lagi supervisi akan dilaksanakan bulan Oktober sampai November tahun 2020. Ya, nah, nah itu Nah kemudian Itu, itu mengenai supervisi Bapak Ibu Kemudian laporan PGG, ya, Laporan PJJ Banyak yang, yang masih belum mengumpul Laporan PJJ untuk bulan September dan Oktober. dan Oktober Mungkin Oktobernya masih sedang berlangsung Oktober apa? Septembernya belum ada yang mengumpul Ada yang beberapa guru yang mengumpul Gak semuanya ya Ada sekitar 15-an guru sudah mengumpul Itu untuk uh, laporan laporan bulan September. Nah, harapan Oke, okay, maaf Bapak Ibu, sinyalnya ini kurang bersahabat kayaknya. Nah, oleh sebab itu harapan saya agar Bapak Ibu apa, segera mengumpulkan laporan PJJ minimal bulan September dulu. Ya, nah kemudian yang berikutnya ini mengenai evaluasi eh, materi yang bapak ibu ajarkan. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa ulangan umum semester 1 atau penilaian air semester 1 itu dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 Desember 2020 itu sesuai dengan kalender pendidikan dan pembagian raportnya untuk semester 1 itu tanggal 18 Desember 2020 Sekali lagi, ulangan atau penilaian akhir semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 itu dilaksanakan tanggal 7 sampai 11 Desember 2020. 7 sampai 11 Desember 2020. penilaian akhir semester. Ya, penilaian akhir semester 1. Dan pembagian rapornya itu tanggal 18 Desember 2020. 18 Desember 2020 Itu pembagian rapotnya. Oleh sebab itu Maka saya harapkan kepada Bapak Ibu Agar eh, Menyelesaikan pembelajaran secara efektif Agar Materi-materi eh, Atau KD-KD Yang harus selesai di semester 1 Bisa terselesaikan dengan baik Tepat waktu ya karena ini memang uh, banyak kadi-kadi uh, yang memang sudah dihilangkan ya jadi uh, misalkan dalam satu tahun tuh ada yang dua dihilangkan kadi ada yang tiga bahkan ada yang empat kadi misalnya seperti saya fisika kelas 12 belas itu studiannya sebelas kali ya sekarang sisanya menjadi 7 kali maka saya mengejar agar semester satu ini empat kadi selesai nah tiga kadi nya itu kita selesaikan di semester Kedua. karena apa hitungan saya bahwa e, tiga kali terakhir itu materinya tidak terlalu banyak. Harapan saya dua bulan selesai, tiga satu bulannya, satu dua bulannya bisa digunakan untuk latihan soal, untuk menghadapi Bapak, ujian sekolah berbasis komputer nanti. Nah, kemudian mengingat ulangan sudah apa sudah saya sampaikan jadwalnya tadi, maka harapan saya kepada Bapak Ibu agar bulan November di minggu kedua ya. Bapak Ibu segera menyerahkan uh, file soalnya soalnya dalam bentuk word, ya dalam bentuk word. nanti mungkin ada pengumuman lebih lanjut dengan catatan bahwa untuk mata pelajaran eksak itu sebanyak 30 butir soal dan pilihan ganda semua karena kita kalau uh, tes be, apa, uh, best paper itu tidak mungkin kayaknya kita apa, uh, online juga kayaknya nanti ini ya. nah itu yang non exact itu jumlah soalnya sekitar uh, 40 butir soal Jangan nanti bapak ibu nambah-nambah lagi ya. Ingat, eksak 30 soal, non eksak itu adalah 40 soal. Jangan nambah-nambah lagi. BG ya. Jangan ada essay lagi. Seperti tahun kemarin, bingung saya. Nah, kumpulnya nanti kita memberikan surat apa? Yang jelas mungkin eh, pertengahan November harus sudah terkumpul karena panitia akan bekerja mungkin sekitar dua minggu untuk mengikut soal <kuh> uh, harapan dua minggu, minggu sudah selesai gitu. Remember, ya? Ya. Pertengahan November ya. November sudah dikumpul bapak ibu. Ya nanti ada pengumuman lebih lanjut dalam bentuk surat edaran dari bapak sekolah-sekolah nanti mungkin. Nah itu mengenai <kuh> uh, evaluasi PJJ. Kemudian ini menyangkut BP 2 Ya. Eh, saya mewakili teman-teman eh, Pengurus BP2 Bahwa sesuai dengan hasil rapat Yang telah kita peroleh Pada hari Jumat Tanggal 25 eh, September 2020 Bahwa eh, Setiap siswa ya, Jika tidak memiliki saudara kandung Itu membayar BPB sebesar 150.000 ribu persiswa Ya, eh, jika ada eh, orang tua yang memiliki anak dua atau lebih, ya artinya saudara kandung sini dua saudara atau lebih saudara kandung, maka setiap siswa membayar sebanyak lima puluh dari total yang dibayar oleh. Satu orang siswa yang tidak memiliki saudara kandung Artinya apa? Setiap siswa membayar Rp75.000 per bulan nah, Jadi kalau misalkan ada dua saudara kandung Maka setiap siswanya membayar Rp75.000 persiswa per bulan Bagaimana kalau tiga, tiga saudara kandung tetap membayar Rp75.000 persiswa per bulan Kemudian yang kedua Uh, pembayaran bisa dilakukan bu, mem, mem, apa, menggunakan dua cara. Yang pertama secara manual datang langsung ke loket BB, BPP dan perlu saya sampaikan bahwa uh, ruang BPP sekarang sudah pindah ke ruang komite yang lama. Jadi di sana apa, aksesnya lebih luas sehingga nanti kalau misalkan ada siswa membayar tidak bersedih kesal ya. Jadi, sekali lagi bahwa ruang Divisi 2 sudah pindah ke ruang komite yang dulu. Ya. Letaknya tepat di samping ruang kurikulum. Itu kalau ingin membayar manual ya. Kemudian, kalau mau transfer silakan. Rekening nomor rekening juga sudah di-share ya. Ya, jika sudah transfer, tolong di, apa, bukti transfernya dikirim, di-share ke Ibu Nurul. Ya, disertai dengan nama siswanya. Atas nama siswa, atas nama siapa ya dibayarkan uang itu. Nah, kemudian harapan saya kepada Bapak Ibu, ya, Pertama kepada Bapak Ibu Wali Kelas ya, Agar menyampaikan uh, Informasi Jika Ada siswa Tidak memiliki kartu KIP Ada siswa tidak memiliki kartu KIP Tetapi orang tuanya tergolong tidak mampu Maka Mohon segera mengurus Surat keringanan pembayaran BPP Surat permohonan sudah kita siapkan Tinggal mengisi saja Ya, disertai dengan Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Syarat-syaratnya juga sudah uh, ada Sudah di -share. Ya Nah bagi yang tidak mampu tadi Agar Diharapkan Menyampaikan surat permohonan ya, Itu paling lambat Bulan Oktober Kecuali Ini ada pengecualian, Ternyata bulan Oktober masih mampu bulan November mampu, ternyata Desember tidak mampu. Mohon maaf, misalkan karena ada sesuatu dalam hal gitu, maka boleh mengajukan pada bulan Desember itu. Tetapi dengan catatan bahwa keringanan itu terhitung sejak tanggal pengurusan surat permohonan keringanan. Jadi tidak berlaku surut. Ya. Nah, jadi yang kita akui itu pembayarannya apa orang minta keringanan itu adalah terhitung sejak permohonan ya. Nah, itu, nah, itu supaya Bapak Ibu mohon ikut apa e, memberikan sosialisasi ke orang tua siswa terutama, terutama kepada Bapak Ibu, Ibu wali kelas. Ya, karena RKS-nya sudah selesai Bapak Ibu dan RKS itu Bukan saya sendiri yang membuatnya, ya, dan membahasnya, jadi saya hanya memfasilitasi saja, karena sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, bahwa ketika saya sebagai apa posisi saya sebagai wakil ketulung, maka seluruh badan dan pikiran saya ada di sekolah, dan ketika saya uh, melihat fungsi sebagai kebaru pikiran badan saya di orang tua dan separuhnya ada di karena apa? Jadi 2 itu adalah jembatan antara orang tua dan pihak sekolah. Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. kurang, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Terima, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Jaman selaku wakil kurikulum dan ketua BPP yang mana telah memberikan informasi-informasi baik tentang evaluasi PJJ maupun tentang CPP. Namun mungkin perlu kami tambahkan tadi, manakala ada siswa yang bukan yang sekandung tapi sekaka, itu juga boleh mungkin, Mbak. Terima kasih. Baiklah, untuk berikutnya informasi yang akan disampaikan oleh wakil urusan kesiswaan. Pada yang terhormat Ibu, saya riset ini SPD waktu disediakan. Tidak. Ya, terima kasih kepada Papatur selaku pembawa acara kita pada pagi hari ini rapat dinas guru-guru SMA Negeri 2 Palangkaraya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 2 Palangkaraya. Yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu wakil kepala sekolah SMA Negeri 2 Palangkaraya dan Bapak Ibu guru serta seluruh karyawan SMA Negeri 2 yang saya hormati. Ada beberapa hal yang perlu kami informasikan dari kesiswaan Yang pertama-tama adalah tentang keadaan siswa kita sekarang Jumlah siswa kita pada tahun pelajaran 2020-2021 Sampai per 31 September Itu berjumlah 1.346 siswa Ya jadi 1.346 siswa, termasuk siswa yang lama dan yang baru. Dan sudah dikurangi jumlah siswa yang keluar, ya, yang tidak naik, dan lain-lain. Yang pindah, itulah jumlah akhir di tiga. Kami belum melaporkan untuk yang Oktober. Karena laporan Oktober itu di tanggal 1. November begitu untuk laporan kesiswaan, kemudian yang kedua terkait dengan keadaan kedisiplinan siswa kita. ya, Kedisiplinan siswa kita, kami sudah mengirimkan ke Google Classroom masing-masing beberapa bulan sejak bulan Juli, ya, tentang peraturan sekolah, yaitu tata tertib siswa. Dan, dan juga, juga melalui, melalui oleh guru BK masing-masing, bahwa itu merupakan materi BK dalam penyampaian layanan BK maupun lewat daring ataupun mereka melalui uh, apa saja, yang, yang penting itu sudah disosialisasikan. Dan kami mohon kepada Bapak-Ibu wali kelas juga untuk tetap mengingatkan siswa dan memberikan sosialisasi yang terus-menerus tentang tata tertib itu kalau misalnya ada wali kelas yang belum mendapatkan kami mohon bisa menghubungi guru BK atau koordinator BK di SMA Negeri 2 Palangkaraya karena satu-satunya filter kita adalah tata tertib siswa ini atau tata tertib sekolah bagaimana untuk kita menerapkan itu kita harus bekerja sama dengan baik Baik itu guru mata pelajaran maupun wali kelas, bahkan seluruh karyawan yang ada di sekolah ini. Khususnya dalam hal uh, menyikapi keadaan kondisi. Pada saat ini kita sama-sama merasakan bahwa COVID-19 ini masih belum berakhir. Maka kewajiban kita semua untuk bisa mengingatkan siswa kita dengan uh, menggunakan protokol kesehatan. Nah di tata tertib itu memang tidak tertulis untuk protokol kesehatan karena itu sudah tersedia oleh pemerintah tinggal tugas kita sebagai guru dan wali kelas dan seluruh anggota sekolah ini bersama-sama untuk mengingatkan anak-anak kita. Berkaitan dengan pelaksanaan tata tertib aplikasinya di lapangan berdasarkan evaluasi beberapa bulan ini dari Juli sampai bulan September bahkan pada hari tanggal 20 Oktober 2020. Untuk proses belajar-mengajar, keaktifan siswa, kalau saya lihat dari laporan Bapak-Ibu Bapak, dalam pelaksanaan pembelajaran PJJ itu, dari uh, data foto Zoom Bapak-Ibu guru yang, yang dikirim, kelihatannya siswa kita setiap hari itu tidak normal penuh mengikuti pelajaran. Nah, terkait itu Bapak-Ibu, Sebagaimana Sebagai yang, yang sudah dijelaskan, dijelaskan oleh Bapak, Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Kurikulum bahwa kita ditugaskan ya, oleh Kepala Dinas atau PLT Kepala, Kepala Dinas Pak Mopit dalam beberapa minggu, minggu yang, yang lalu kalau, kalau tidak salah itu tanggal 10 Oktober dan saya serkan ke guru-guru itu tanggal 12 Oktober untuk me apa namanya, membuat, membuat laporan Bagaimana pantauan, pantauan kita, pengawasan kita terhadap anak didik kita mengikuti pembelajaran jarak jauh. Dari situ kelihatannya tidak, memang diminta itu siswa yang tidak pernah masuk dari bulan Juli sampai sekarang. Tapi hasil uh, kesimpulan, kesimpulan saya, rekap saya dari sekian banyak pengiriman dari Bapak, Bapak Ibu Guru dan wali kelas, hampir 0%, 0 untuk siswa yang, yang tidak hadir sama, sama sekali. Memang ada, ada yang, yang tidak hadir, tetapi dia uh, ada kesulitan jaringan, jaringan, karena yang tinggal di daerah ya. ya. Tapi, Tapi itu tetap bisa ikut karena ada solusi atau ada pendampingan dan, pendampingan dan uh, pengawasan, pengawasan dari, wali dari wali kelas dan guru mata pelajaran, guru -mata pelajaran. Untuk, Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan kerja keras, dan kerja keras Bapak Ibu Dan, dan kita, kita tidak hanya bertahan dengan seperti itu, itu saja kita tetap diminta untuk membuat laporan dan, laporan, dan laporan ini, bentuknya ada saya kirim sudah di, di classroom ke guru-guru ya, ya, lewat wa Itu ada uh, screenshot, screenshot foto Bapak-Ibu, Bapak, uh, foto siswa, siswa yang mengikuti zoom Jum, kemudian jumlah siswanya, ya, ya itu, itu sudah saya buat kemarin ya, jumlah siswa yang hadir dan tidak hadir, hadir kemudian Uh, berapa total, total yang hadir pada itu. hari itu Tapi sementara ini yang diminta hanya uh, satu contoh dari wali, dari wali kelas Jadi maksudnya oleh kepala dinas ini Ketua kelas, wali kelas, wali kelas itu meminta data dengan guru-guru mata pelajaran Membuat mereka berapa siswanya yang, yang tidak hadir dalam tiga bulan atau 4 bulan, bulan terakhir ini, ini. Itu, itu maksudnya jadi kemarin yang, yang ibu dap saya, saya dapat itu ada 12 kelas yang sesuai dengan permintaan. Ada lengkap di sini dengan alamat yang diminta itu, nama siswa, siswa yang tidak hadir, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa. Ada 12 kelas yang, yang sudah masuk. masuk. Tapi, tapi yang, yang lain ada memang ada, ada mengirim, mengirim tapi belum lengkap. Hanya, hanya ada screenshot uh, nama siswanya kemudian, siswanya, kemudian dengan foto siswanya. ya Tapi tolong Bapak-Ibu Bapak yang, yang merasa belum lengkap, supaya segera melengkapi, karena ini akan dikirim, sudah saya buat ini bentuknya ya, ini laporannya laporan, laporan. kalau saya kirim seadanya ini, kasihan Bapak Ibu, Bapak Ibu, nanti wali kelas akan di dihubungi terus, terus oleh Kadis dan, dan karena, karena diminta, diminta juga dengan daftar nama-nama wali kelas dan, dan nomor HP. HP, ini sudah saya ketik saya datakan wali-wali kelasnya Ya, dengan nomor HP wali kelas, kemudian, kemudian juga uh, ada beberapa data siswa ketua kelas yang, yang belum masuk nanti, nanti nanti saya akan lampirkan wali kelas dan ketua kelas Karena ini uh, permintaan, permintaan beliau waktu datang sempat dua kemarin Karena, karena kita, kita alasannya begini, karena kita tidak menggunakan satu link, link. Kita, kita sebenarnya kita diminta kemarin satu link setelah sekolah, um, apa namanya, namanya Mengkoordinir, bisa mengontrol, wakil-wakil bisa ikut mengontrol kehadiran siswa pada saat bapak ibu mengajar. Nah, karena bapak ibu punya link sendiri sehingga kesulitan akan uh, mengikuti masuk ke dalam apa namanya link bapak ibu. Tapi saya juga mohon maaf uh, sering juga ikut oleh bapak ibu guru. satu minggu sekali ya ikut nimbrung di mata pelajaran. Mohon maaf ya. Kadang-kadang saya mendadak-dadak juga karena ingin mengetahui keadaan siswa. Dan juga menyampaikan materi SDPK, uh, selain yang memang hanya 15 menit itu, saya lanjutkan dengan di classroom -nya. Google Classroom. Nah, tolong Bapak-Ibu, ya yang, yang merasa belum, itu saya tidak perlu sebutkan nanti, ini rahasia juga, kode etik. Bapak-Ibu, yang, yang merasa belum mengumpul yang lengkap, seperti yang ada 12 orang ini Dua 12, 12 wali kelas maksudnya bukan tiap guru. Jadi siswa yang tidak hadir, hadir namanya alasannya apa, alamatnya di mana, nomor HP-nya berapa, ini yang lengkap sudah. sudah. Itu, sudah. Kalau, kalau bisa sampai ke tindak lanjut penanganan. Apakah siswa sudah di orang tuanya? Nah ini eh, kemarin hari Minggu saya ada berkunjung ke tempat orang tua. Sebagai informasi Bapak-bapak ibu guru ya bahwa ternyata, ternyata orang tua itu tahunya okay, anak ini dikasih, dikasih HP itu ikut terus ya, ya? Tidak, tidak ada kesulitan, kesulitan. ternyata saya tanya ya karena saya cari rumahnya tidak dapat saya tanya orang nggak kenal karena nama dia di lingkungan itu lain namanya dengan yang, yang kita, kita di sekolah sehingga saya, sekolah. saya dapat nomor di kesempatan kelas saya telpon ibunya, bapaknya bapaknya, bapaknya, bapaknya yang, menjawab, yang menjawab ibu kalau, kalau ke rumah Mungkin waktu lain kali, tapi lewat sekarang sudah kita bisa ngomong. saya sudah sering memotivasi, memotivasi anak saya untuk ikut pembelajaran jarak jauh. Kelihatannya ini ternyata dia tidak sungguh-sungguh. Nah, oleh sebab, sebab itu Bapak-Ibu, kalau, kalau bisa sampai ada tindak lanjutnya ke guru BK juga. Ke... Ya, guru BK masing-masing sudah ada mengampu klasnya. kelasnya. Tolong itu diinformasi dan kerjasama, kerjasama jangan, jangan saling melepas dan jangan, jangan saling melepas. tanggung jawab itu ada guru kalau, kalau bisa juga bisa bersama-sama ke rumah orang tua, kalau, kalau bisa lewat ke rumahnya, kalau, kalau tidak cukup lewat telepon, lewat. Karena, karena sekarang kan kita sudah apa namanya sudah aktif uh, teknologi, teknologi tidak, tidak usah kita sampai repot-repot kecuali, kecuali kalau, kalau sudah dihubungi ke, saya kemarin perjanjian sama orang tuanya kalau setelah kita ingin berbicara Bicara begini lewat uh, apa namanya udara dan sama anak bapak juga sudah ngomong, ngomong dia mau berubah ada lagi nanti ke, dia melakukan dan dia, dia tidak ikut maka kami datang ke rumah dan sekaligus memberikan, dan sekaligus memberikan surat pernyataan sanggup atau, atau, atau tidak begitu secara tegaskan ke orang, orang tuanya ya, ya. Tapi, tapi tentunya, tentunya kita, kita dengan uh, bahasa kita juga yang, yang agak kalau saya, saya di sini keras, keras, tapi ketika saya ngomong dengan orang tua itu tidak terlalu keras juga. Dan dia kiri, foto dia agak ngeri juga kelihatannya, kelihatannya. pakai mandau, terus dia kasih rambutnya panjang, pakai jenggot, jenggot orang tuanya. Nah ini dia, dia kasih profil, saya tidak takut sama, sama jenggot tidak, tidak takut sama jenggotnya itu, tidak takut sama, sama rambutnya. rambutnya. Yang, yang penting bagaimana komunikasi kita yang, yang baik, ya saya tidak datang menelpon orang tua itu untuk meneror atau apa, tapi mencari solusi untuk anaknya. Ternyata, setelah kita lama berbincang, ya menyadari dan nanti saya akan tetap mengikuti memantau anak saya, saya. ya karena ini sudah tanggung jawab juga sebagai orang tua namun ada yang dia juga dimasukkan bahwa orang tua itu tidak semuanya punya pekerjaan tetap kadang-kadang dia juga bisa jarang di rumah karena bisa cari apa namanya biaya hidup untuk uh, sehari dua hari Ya, ya paham, paham saja katanya sekarang lagi ekonomi cukup memprihatinkan. Jadi kitalah, kitalah sebagai orang tua yang di sekolah ini, bagaimana kita mendekati mereka dengan cara-cara kita yang tidak mudah putus asa dan, dan tidak menyerah. Ya, kalau Kalo kita menjadi orang tua kan dengan anak kita, kita sendiri, nggak mungkinlah kita membiarkan mereka setelah kita satu dua kali negur udah itu, itu bukan anak saya. saya. Bapak-Ibu, sebagai orang yang beragama, kalau kita membiarkan itu adalah bukan ibadah kita. kita. Kalau orang berhasil itu ibadah kita. Karena saat-saat seperti ini akan banyak hal-hal yang kita temukan. Anak-anak bisa stres, depresi. Ya, ya. kalau hanya stres, ya mungkin masih bisa, bisa diatasi. Kalau ada di depresi, larinya karena dia merasa dia -be beban terlalu banyak. Hmm. Ya tugas dan lain-lain, tambah lagi kita keras sama mereka, sama mereka wah misalnya, misalnya bisa bunuh diri juga, seperti contoh yang di itu. itu. Itu mungkin salah satu, salah satu penyebabnya, padahal nah, mungkin ada juga persoalan lain di rumah tangga, kita tidak tahu alasan mereka. mereka. Yang, yang penting kita, kita pihak sekolah ada membuat uh, semacam, sudah, sudah berbuat sesuatu untuk anak-anak ini. Dan, Dan kami, kami mohon, mohon juga ada satu kelas ya kemarin yang, yang saya dapat data itu, apakah sudah beres, bagaimana sudah dengan keputusannya e, Ibu Suciana Sutiana, Sutiana. Sutiana. Ada, ada anak yang, yang kemarin, kemarin katanya, katanya tidak hadir, terus tidak belum pernah dihubungi orang tuanya, orang tuanya. Ya, ya, tolong, tolong itu di, dihubungi karena, karena nanti kita, kita akan disalahkan kalau kita sampai tidak pernah, pernah menghubungi anak, anak, menghubungi orang ya ya anaknya terus -menerus, menerus, tapi orang tuanya siapa tahu, tahu orang tuanya ini tidak tahu. tahu. Kalau, tidak kalau hanya mendengar berita dari orang lain atau, atau dari temannya, temannya, temannya juga mengira-ngira. Ya, nah, saya kira yang, yang siswa yang bermasalah telah berat, berat itu tidak, tidak ada ya, yang, yang sampai, sampai artinya terus menerus dari awal tiga bulan berturut-turut tidak masuk. Kecuali yang, yang ada itu. Ada, Ada salah satu mata, mata pelajaran yang mereka, mereka tidak ikut. Itu benar. Sesuai pernyataan anak yang saya telepon kemarin. Bahwa kesulitan dia pada saat itu karena jaringan alasannya. alasannya. Makanya, Makanya saya mau ke rumah, rumah, ke rumah dia. Itu melihat gimana sih saya coba mau wifi di sana. Atau pakai kuota ke rumah dia. Kan, kan mereka sudah dikasih kuota oleh pemerintah. pemerintah. Nah, nah itu, itu Bapak-Ibu. Uh, itu mengenai keadaan kedisiminan siswa kita, dan yang kedua, kedua menindakan apa yang dikatakan kepala sekolah tadi tentang disiplin apa namanya, penampilan siswa kita dalam beberapa hari ini ada siswa yang datang ke sekolah rambutnya sampai sebahu, rambutnya sampai sebahu. tapi kalau lagi, jom saya itu lihat di kelas yang siswa ini, kelihatannya, kelihatannya enggak, enggak nampak di situ tidak, tidak nampak bahwa dia, dia itu rambutnya panjang, panjang karena dia, dia bikin rambutnya begini, di sisir belakang Terus, Terus yang ini juga, nah kelihatannya seperti pendek sekali Dia pintar, pintar sekali Bapak-Ibu Bapak -Ibu. Tolong ketika mengajar selalu diingatkan anak-anak ini. ini Ya, ya. Karena, karena sudah uh, apa namanya Sudah keadaan kita sekarang, kita sekarang ini membuat orang banyak Apa namanya, setengah, setengah stres ya, ya. kalau stres kan berarti Setengah stres 2 hari-hari pasti itu. itu Tambah penampilan acak-acakan Tambah malas sama anaknya. Bukan berarti Seperti informasi yang, yang saya terima ya. Siswa itu jangan diributkan rambutnya panjang. panjang. Mereka, Mereka itu kan sudah, sudah bosan dan capek di rumah. Bukan, bukan seperti itu maksud kita. Coba Bapak, Bapak Ibu pikir, kalau kita ini sendiri ada di rumah pakai baju yang compang-camping, terus rambut, rambut kita kayak rambut, rambut orang gila, panjang, panjang sampai lagi urus-urus, pasti kita, kita juga kadang bosan di rumah. Kalau saya, saya di rumah itu saya harus pakai dandan-dandan juga. Memang kebiasaan saya harus rapi. Ya, ya pakai, pakai baju apa, apa aja yang penting rapi, penting rapi gitu loh. Nah, nah begitu, begitu kita ajarkan anak-anak juga. Supaya mereka itu tumbuh motivasinya. Jadi ya, ada semangat, semangat dia selalu baru begitu. begitu. Ya? ya. Kalau, Kalau semangat, semangat baru itu pasti dari penampilannya kelihatan wajahnya ceria. Ya? Ya? kemudian Uh, tatapan matanya tidak redup. Nah itu kalau bahasa psikologi, bahasa psikologi kan begitu. Itu. Nah itu Bapak-Ibu kami, kami bukan menggurui Bapak-Ibu ya, ya, karena ini tugas, karena ini adalah kewajiban kita, kita dan kita, kita ini sudah pengakuan, pengakuan diri namanya. Hidup, hidup kita menjadi ASN. ASN. Kita, kita diberi pemerintah, ada gaji, ada imbalannya, imbalannya walaupun tidak tidak seperti orang apa namanya pengusaha yang uangnya besar banyak ya Tapi kita, kita ini kan, kan merasa ya kalau kita melihat orang yang belum punya pekerjaan Nah itu, itu aja kita mengevaluasi kita, kita diri kita Bagaimana, bagaimana kalau kita, kita tidak punya penghasilan dalam keadaan kondisi, kondisi sekarang nah, Kita bersyukur untuk itu, itu maka marilah kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita Walaupun tidak harus harus harus, harus hari ini ya, ya. Maksudnya, maksudnya sedikit demi sedikit, demi sedikit. Paling, Paling tidak Sehari ini ada perubahan Besok ada perubahan ya. Saya ini walaupun beberapa tahun lagi pensiun Masih semangat tuh. ya Semangat, semangat maksudnya ya. Dengan melakukan di diri sebagai guru ini, ini. Saya, saya bukan saya karena wakil paskola, paskola Karena merasa guru Dan, dan orang tua saya, saya juga Ibu saya petani, saya jadi, petani jadi saya pikiran Oh syukurlah saya, saya ini, sudah, sudah dapat penghasilan Nah begitu, untuk menyadarkan diri kita, kita ya jangan, jangan kita terhanyut dengan keadaan Lalu ya, ya udah gak usah ngurus apa-apa yang, yang penting ngajar itu Kepala dinas yang ngomong, -ngomong kemarin Bayangkan Bapak, Bapak Ibu kata Kepala dinas langsung, langsung ngomong Kita ini sudah dibayar oleh pemerintah, pemerintah. Ya, Sebenarnya kita, kita mengajar, mengajar. Kita tidak perhatikan anak-anak ini Bagaimana masa depan bangsa kita dengan yang keadaan yang sekarang kita harus berusaha, berusaha sekuat tenaga begitu tangannya sekuat tenaga kalau saya, sampai sekuat tenaga. saya sampai sekuat tenaga seberapa, seberapa bisa tetapi jalan, jalan terus begitu ya, ya mohon ya, maaf bapak -Ibu, bapak ibu kalau saya menggurui ini untuk memotivasi kita, kita semua dalam saat-saat ya. uh, masa ya. pandemi, pandemi COVID ini memang bisa membuat kita menjadi mengendor semangat untuk melakukan sesuatu karena takut itu takut ini akhirnya kita lemah tapi tolong bapak ibu kita harus semangat ya sma dua itu harus yang berjaya dan terima kasih bahwa dalam waktu beberapa bulan ini kepada siswa dan bapak ibu guru pendamping kegiatan ekstrakurikuler mereka sudah meraih beberapa juara Walaupun kita, kita belum sampai ke tingkat yang, yang nasionalnya ya, tapi kita sudah berjuang, itu bersyukur, kondisi seperti ini masih tetap aktif, tetap eksis, tetap berprestasi. Jadi sesuai dengan moto SMA 2, bekerja keras, belajar cerdas, dan prestasinya jelas. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf kalau tidak berenang, tidak ada maksud saya untuk menggurui untuk Menekan, menekan Bapak, Bapak Ibu Ruh tapi mengajak Bapak Ibu Ruh untuk bekerja sama untuk bersemangat tetap walaupun dalam kondisi seperti ini kita adalah pahlawan ya pahlawan harus, harus punya jasa. punya jasa bukan, bukan tidak tanpa jasa, jasa ya tapi punya jasa kita jasa kita itu kita membina anak-anak kita.